Ada kalanya, kita tidak menyadari bahwa sikap dan temuan kita bisa menyakiti hati orang lain. So well, kita harus make sure and be careful with our mouths, sama seperti kita menjaga penampilan. Aku memiliki sebuah cerita mengenai kenyataan yang terjadi selama aku menyumbungkan diri. Waktu itu adalah awal masa prapaskah, di mana Rabu Abu menghantar kita ke masa prapaskah selama... Prapaskah, tim tari GKI belum sehari diminta untuk membantu para pemain drama, which is para penari diminta untuk menari kontemporer di member ini yang drama. Karena Prapaskah itu ada enam, aku dapat giliran menari di Prapaskah 1, 3, dan 5. teman-temanku yang menari. Aku punya seorang teman di tim tari. Kami berteman sejak awal aku masuk. Hmm. Hei, kamu sendiri? Yang lain mana? Kok gak temenin kamu? Iya nih, aku sendiri. Aku juga bingung. Kenapa yang lain pada jauhin aku? Oh gitu. Lalu apa hubungan dengan sombong? Nah ini akan aku ceritakan lebih lanjut. Kembali ke masa persiapan Prataskah ketika tim tari sedang menyiapkan beberapa penari untuk tampil di bander ini pemain drama Jujur aku merasa sangat senang mendapatkan sebuah informasi itu Bahwa aku dapat tampil tepat pada saat Jumat agung dengan temanmu Berdua mengambilkan sebuah koreografi Saat itu aku terpancing menjadi manusia yang sombong Memang aku, aku merasa sangat kesenang kata kepada orang banyak yey gue nampil lagi loh. di nanti lo harus dateng ya, lo harus dateng dan lihat penampilan gue kayak gimana nanti saat hari itu di siang hari ketika semua ibadah sudah selesai aku dan temanku janjian untuk latihan dan tentunya di video kan selesai latihan aku dan temanku ingin ke WC namun ketika aku udah keluar dari WC Ternyata, dia pulang, padahal dari awalnya, aku sudah suruh dia untuk tidak pulang, aku bingung kenapa dia pulang. Aku berkata lagi dalam hati, ah, dia udah bilang kok, pasti nanti dia akan balik lagi ke gereja, jadi gue harus khawatir. Malam pun tiba, ibadah sore pun juga sudah usai, tapi temanku itu tidak aku juga datang, aku mulai panik. Gimana caranya rekaman? Aku udah mulai stress ngeliat ini semua. Kenapa dia laku juga datang juga? Padahal tadi siang dia udah bilang mau balik nanti sore. Tapi apa? Dia nggak datang juga? Aku udah mulai keng -keng dingin Ayo dong memburuan ke atas silo ngedit. Detak jantung gede angkat. Lalu mamaku bertanya. Terjadi nggak sih? Kok lama banget? Iya, ini bentar lagi jawabku. Lalu seterusnya, mamaku menanyakan hal yang sama lagi. Tentu aku sampai bosan menjawab pertanyaan itu, Dalam hatiku berkata, emangnya ada pertanyaan lain apa selain itu? Tidak Di lama kemudian, aku dan mamaku bertanya kepada pemimpi dan expert Mamaku bertanya Coba Mamaku berkata Coba kamu minta pertolongan Tuhan Agar kamu diberi hikmat dan akal budi Tentu jangan lupa juga Kamu terus baca renungan Kamu udah lama banget kan ke renungan Iya sesampainya di rumah Aku langsung membaca renungan Saat itu pula Aku merasa lebih tenang dengan keadaan Kesokan harinya Aku pun makin membaik perasaannya Hari aku pun melaksanakan apa yang mamaku katakan Bahkan sampai sekarang pun aku juga masih membaca renungan dengan mamaku Ya walaupun terkadang kalau, -kalau maksudnya satu lah Aku merengah sendiri dengan berkata penyanyian Dari momen perenungan ini aku belajar Bahwa berbicara bukan sekedar ingin menyombongkan diri Kadang-kadang bisa lupa Sang pencipta tahu akan segalanya yang kita lakukan Mungkin ada hal yang kita lakukan tanpa sadar Sudah membursa aku sedih dan marah Ada kata pemata yang mengatakan Mulutmu, harimaumu Aku belajar betapa pentingnya tetap menjaga omongan dan pikiran Kiranya dapat memberkati saudara semuanya tuhan berkati